Kenapa para Moki sampai bilang dia bermasalah? What? Nah, itu dia. Strength of the forest. Kok dimakan nama dia? what? Yo, halo what's up guys Kemarin kita udah mengalahkan Mora ya di tempat yang ini Jadi gue sebenernya punya cerita apa-apa lah -apa yang lain sih ya Yang jelas kita mencari skill di tempat gelap Dan sekarang gue gak tau kita harus kemana Ya guys, kita gak perlu lama-lama buat openingnya ya guys untuk kali ini Dan ya guys, gue cuma mau ngikutin dulu buat kalian yang belum subscribe atau belum nonton di episode sebelumnya Kalian bisa ngeklik link yang ada di atas sini Atau kalian bisa juga buat cek langsung di playlist yang ada di bawah deskripsi ya guys Oh ya guys By the way, thank you buat semua supportnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga ya guys. Karena itu bakal memotivasi gue untuk bikin video-video lagi. Dan ya guys, tanpa basa basi lagi, let's get Kita kemarin udah dapetin, apa nih namanya? Ya, satu, satu salah satu orb ini. Dan sekarang kita sepertinya harus kembali ke sini dulu nih. The Will of the wish Oke okay lah, supaya nggak ngemakan kuota kalian, gue langsung skip ke sono aja ya. Apa nih, Spiderling. Coba kita lihat dulu. Mother Shield. Mother said she sealed the gate to protect us. Something came from above. It changed those it touched, and it changed Mother. But she's back now, thanks to you. Oh, oke. Okay. Oke okay, lah, kalau gitu kayak kita langsung ke arah barat aja kali ya. Kita ke kita ke tempat mana dulu, guys? Nah, kayak kita mendingan ke tempat yang uh, ini dulu ya, Lost in Paradise. Nyaempa di sini, guys. Gua gak tahu apa yang bakalan kita lakukan di sini, by the way. Oh, ada bubble bubble. That looks cool. Nice. Aduh hanya ada bubble lagi, oke okay, oke okay. oh berarti kita nafas laut situ ya guys, ini air semua ya ampun nice, tempatnya keren sih bari -bud. tapi kita nggak bisa ngehajar apa-apa lah sini kita nggak bisa pakai skill apapun ya ampun coba kita ke atas sini apakah ini udah permukaan oh ada sebuah air, ada apa sih namanya? ya siraman rohani, atau apalah itu <laughs> ini apaan kok gue bisa kehajar, kok gue bisa kena ginian? Tempatnya enak ya, musiknya itu kan kayak tenang gitu, menyenangkan sekali itu. Tapi ya, gue yakin pasti ada sesuatu yang ada sesuatu yang akan terjadi nanti gitu kan. Oh my god, kayak misalnya ini ikan gitu kan. Mau diapain juga nggak bisa gitu. Berarti kita udah sampai di bagian lumapul yang ini. Terus kita bisa ke mana sekarang sih? Mapnya tuh cuma nunjukin kalau kita coba bisa sampai sini doang guys. Berarti kita coba ke bawah dulu ya. Kayaknya ada sesuatu mungkin di bawah. I don't know. Aduh, ini ikannya belimbahta. Gak di sini nggak bisa ngapa-ngapain guys. Mungkin kita bisa hancurin pakai flash. Nope, nothing to do. Berarti kayaknya bakal ada satu skill yang bisa kita dapat di pohon nih guys. Tapi tapi gue nggak tahu pohonnya di mana ya. Kita bakalan dapat satu skill yang just buat kita nyerang di dalam air. Tapi gue nggak tahu itu apa apa gimana gimana cara makanya atau apapun itu. Oh, come on Dan ini yang perlu gua hancurin. Ya. Gua baru nyadar kenapa nggak kayunya gua hancurin pakai bash gitu kan? Astaga, dia nembaknya kemana sih? Rip, aim banget jadi tumbuhannya geblek. Nah sip, nah sip, oke, hancur. Nah, kita ke atas dulu. Kenapa nggak nyampe? Dulu, tembak dulu, tembak dulu, tembak dulu. Nah sip, nah sip, ambil nafas dulu kita ke bawah lagi, naik ke atas sekarang. Entah ada apa di atas sini? Seperti kita bakal digigit sama mereka, nggak sih? Itu apa lagi? Keitingnya ampun, nggak ada, ada hewan lain lebih bagus apa ya? Come on, matilah kalian! Sip, heavy machine, guys! What? mau ngapain kamu? Ha? Ini kepiting punya paralisis resist, Bu. Ya, Pikir dia nggak bisa dihajar gitu aja. Uh, what the heck! loh ini oh ini bisa dipanjat gue kira ini nggak bisa ini kan duri soalnya. Come on nyampe lah, meledak dia. Dah mau meledak nggak tuh dia? Tumben nggak? Oh meledak teh akhirnya. Oke okay, sip, let's go, Hold. come on. Ya akhirnya dia meledak mulu sumpah. Oh berarti gue masih ngegrapple ke arah sono ya. Let's go. Nah sip bisa kan? Terus gua bisa kesini nggak? Gak bisa ya? Atau mungkin bisa naik kesini dulu? Nah emang tricky sekali. Nah di situ nggak grapple tuh. Ya kan? Nah di sini kita nyampe air lagi guys. Gak tau udah 8 Let's go, bash. Nice one. Ini bisa dimasukin, gue yakin. Kita bisa ke atas dulu, ngambil udara. Let's go. Ada Gore like or di atas sana ambil dulu ya. Gore like Or. Nice. Let's go. Kita ke lagi guys, kau gitu. Ada apa sih sebenarnya di sini tuh sampai kita harus buat ke sono sih? Ya gua tahu sih pasti sini udah ada semacam wisp lagi, tapi gua nggak tahu di mananya gitu loh. Oke, kita udah sampai di ini mah kita balik atuh Kalau gitu kita mesti coba ke yang bagian sini guys. Ya Ella, karena dua jalan. Kalau sampai satu jalan tertutup, kenapa kita nggak coba yang lain gitu kan? Nggak. Tapi di situ juga nggak bisa nyampe guys. Berarti kayak kita harus emang emang harus naik laut sini dan gua nggak tahu entah gimana cara mungkin kita lompat atau semacamnya. I don't know. Lompat ke sono gimana? Bingung gue. Sini nggak bisa, guys. Berarti kita kayaknya bakalan ke bawah. Coba kita cek yang ke bawah sini ya. Attack. Oh, Kok aliran airnya kencang banget ya? Hah. nafas dulu. Huit. Oh, ini bisa ya kita. Dah, nyampe please. Bisa, bisa, bisa. Nice. Dah. dah gitu dong. Astaga, nih satu juga apa lagi nih? Ya, what the heck! Ya, mati dah, mati dah, mati dah, mati dah, bener-bener nih, -bener, mati nih. Abis, nafasnya habis. Jadi, cuma nyampe di situ doang buat dapetin nafas gitu kan? What the heck, really? Come on, tembak, tembak, tembak, tembak! Let's go, boom! Let's go, let's go, let's go! Kita ambil nafas dulu di sini. Oke, okay. kayaknya kita bakalan make pelurunya dia nggak sih buat nembak ke atas juga. Semoga bisa, semoga bisa. Four. oh iya, bener. Dan hilang semuanya Lalu Oh ternyata Kayak gumpalan-gumpalan yang kemarin Yang di stage sebelumnya guys Ini juga yang bikin nyangkut Kayak kita bisa lompat pakai ini guys Let's go Hei Sebenernya mempersulit diri gak sih Dengan gua kayak gini Kenapa gua nggak ikutin arah rodanya aja gitu ya Harusnya sih bisa Kita nyari yang Kita nyari yang rada tinggi gitu kan Nah ini nih ada satu yang rada, rada tinggi Oh my god Oh my god ya lepas lah Kita nyari yang, yang batunya ini rada, rada tinggi loh Nah ini nih Ini nih Let's go, let's go, nah gitu dong dari tadi. I'm smart baby, I'm smart. Let's go, nah berarti saatnya kita terbang di sono ya guys. Let's go, berpara dan yes, akhirnya sampai guys. Tanpa lihat walkthrough, ada cutscene guys. Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ini? Tempatnya bagus banget loh di sini, indah banget. When the, when the Willow Slide Shattered, the strength of the forest fell here. Berarti kekuatannya si Hutan itu jatuh di sini. Makanya mungkin tempat ini sangat-sangat indah ya, karena kekuatan jatuh di sini. It doesn't skip these fools save from the decay, Batu must find it soon, Ori. It's, it's life will not last. Oh ya, bener. Berarti kekuatannya in kekuatannya si Will of the wish itu yang bikin si tempat ini masih bertahan sampai sekarang, nggak ter, termakan dengan decay yang terjadi di tempat-tempat lain ya. Oke okay lah, berarti harusnya di sekitar sini ada yang bisa gua lakukan tapi I don't know mungkin kita bisa coba ke atas dulu yang sepertinya nggak bisa kenapa itu bubble bisa nyampe ke atas by the way apakah bisa gue injek what <laughs> oh bisa gua naikin kayak coba coba coba oh iya bisa dipakai lompat guys I see I see I see I see I see, see. kalau gitu coba kita pakai lompat ya nah gitu dong halo Moki Have you seen qualloc? I heard he come to the luma Pools. But I can find him It's bigger than I remember Qualloc is wise I need his advice If you find him, could you let me know? I don't know Qualloc's <laughs> wisdom New side quest Find qualloc and report back Astaga nih, qualloc tuh ngapain coba ya Heit Ngomong ga ada gitu cara supaya kita bisa jalan di atas duri atau gimana gitu I don't know Wait, what? Pintu ini ketutup, berarti kayak kita mesti nyari sebuah bubble atau apapun Ini apa lagi? Makhluk apa lagi? yang ampun itu kayak kelinci dong Disini ada apa disini? sini? Uh, harusnya ada suatu pintu atau... What? Oh! Oh! Oh! Oh! Kayak gua ngerti, kayak gua ngerti Kita bisa pakai balon ini Buat ke atas lagi guys Mari kita coba dulu ya Ini bisa dinaikin kan? Ya... Yeah, let's go! Boom! Nah... Gitu kan nyampe Terus gua naik ke atasnya gimana? Kita tunggu dulu di sini ya, supaya tunggu sampai bubble datang lagi Oh my god! Jangan pecah lagi dong ya ampun. Nah gitu dong kan nyampe akhirnya. Ya tetap aja mati. Nah sip, nyampe dah. capek-capek naik sini ya kan. Cuma buat gini doang tuas. Paling ini yang ke paling ini bawah sini yang kebuka percaya nih. Ya? Kan bener kan cuma gitu. Cuma buat buka gitu dong sampai secapek itu gitu loh. Let's go bro. Nah ada yang di bawah? Kita butuh MP, Nice. Oke okay, next apa yang bakalan kita terjadi di sini? Nah, sebelum kita terjadi aneh-aneh mending kita jatuhin diri dulu. Oke okay. ini ketiping mau ngapain lagi nih? Mampus lu, kena ledakan temen lu sendiri emang enak. <laughs> Oke okay, kayak kita nggak akan bisa ke atas ya guys, karena gue nggak melihat gimana pun cara supaya kita bisa ke atas, jadi coba kita ke bawah dulu guys. Ini terus gimana ceritanya gitu loh? Kok nggak bisa? Oh ini bisa lewat bawah sini ya berarti. Bash, bash, bash, bash, bash, bash. Nah meledakkan lu. Bang enak <laughs> bash, bash, bash, bash, bash, bash, ini apa? By the way, uh, coba kita di sini. Ini apa? By the way, oh bubble nice. Terus apa, terus apa fungsinya? Bubble ini, oh use flap. Astaga, gua ngenyadar ada flap, flap, flap, flap, flap. Coba lah, terus udah diksonoin mau diapain? Maksudnya gimana sih, gue bingung deh Mana lagi emang belum kita eksplorasi Gue bisa naik ke atasnya gimana sih, gue bingung deh Oh, jangan-jangan seperti itu Mungkin itu maksudnya guys Oke okay, guys, seperti begini guys Jadi kita flap dulu ke sebelah Let's go ke atas Nah, sip Nah, disini baru kita naikin Ah, mantap jiwa, sip Oh, gila gue baru nyadar loh kalau itu sebenernya nyambung kan dodo dua nya untung tadi gua ngecek dulu atas Let's go! Talk to to The fish are biting and not just the bait, There is life-wing to catch me. Shame we can't all be like those underwater flowers, hmm? They retract as a slight touch or nibble, huh? If only my task could do that, fishing would be a lot less painful, bah! Kayak dia mengeluh guys, kenapa kita nggak bisa mancing kayak bunga-bunga air di dalam sono ya kan? <laughs> Kocak cu, ya? dia mau mancing bu kayak bunga air, ya nggak bisa lah bapak Tuh, tadi itu kita udah ke atas belum? Belum ya? Uh, Kalau gitu gimana cara kita ke atas ya? Oh itu ada batu, yang pun kenapa gue nggak nyari tadi Nah, sip Nah, nyampe kita Talk to the Mokish, don't move you scare the fish, they are sneaky I If I had a net, but mine is broken. If I had a string, you don't have string, do you? Or even better a net? No? Oh, emang ada ikan di sini. Terus nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada apa-apa di sini, dia mancing, coba, guys. Gimana cara gua nge save di sini kalau kayak gitu, coba? Wait, what? Am I supposed to hit something with that? Atau anemon ini mungkin bisa gua lakukan sesuatu dengan itu? No? saya jalan rupanya. Okay, nice. Lupa dulu di sini ada apa ini? Oke, okay, like or like ore. some ore. Apakah ini bisa gue hajar? Baik banget hal yang gak bisa... Oh, jadi itu fungsinya. Nah, sip. Akhirnya kebuka dia. Akhirnya kebuka. Akhirnya kebuka. Nah. Ketekan semua. Akhirnya. Oh, berarti ketinggian airnya bakalan turun ya? Nah, nice. Akhirnya yang di situ bisa kita pakai buat tempat safe ya, guys. Ya ampun, capek banget gak sih tadi Kita rekaman udah 35 menit, guys. Coba buat gini dong. Ya ampun. Restore life energy and warp. Oke, okay, guys. Game saved. Alright guys. Kita lanjutin lagi ya, guys. Um, tadi itu di sini kita masih ada satu tempat yang belum kita buka, kan ya di sini. Ya? Um, ini tuh kayaknya ada sesuatu yang bisa kita hajar, nggak sih di sini tuh? Oh iya, kan di sini kita ada meriam, ya kan? nah di sini nih. nah gue beringat nih di sini nih ini ini ini ini dia nih ini ini ini ini ini nah dia bakalan ke atas kita lompat dulu kita bash ke atas nah dia meledak kan sekarang kita bakalan tunggu bubble ini supaya kita naik atau nggak usah sih sebenarnya atau ya kita perlu anyway dan di sini kita bakalan ngapain guys um oke okay. boss fight i don't know what the heck am i supposed to do with that oke okay, mati dia nice halo bro Picking lagi gak nih muncul oh dia mau nembak gue nih kan hai bro ya elah kagak nyampe dong gue sial let's go mati dia sip ada lagi gak? are you challenging me? oh are you.. are you coming to me? you are approaching me? matakiru naka? Sini kamu lah. dah ya, sip eh hey, come on ayo nyamuk satu lagi Nah, sip, mati lah. Cetur, ya kelar deh. Oh, udah pintu sebelah kebuka. Sebelah tuh yang bagian atas ini kita belum eksplorasi kan? Ya. Tapi gua nggak tahu lah. Ntar dulu ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita bisa ke atas ini. dapat Coba kita lihat dulu ya. Um, no, nothing, nothing here. Well then, kita turunnya ke bawah. Mungkin kita bisa mengambil sesuatu udara dulu di sini. Uh, no. Oke. Okay. Oh ya, di situ ada pintu dan kayak ini meriam nah kita bisa bash dia kesini ya let's go Boom. ambil udara dulu gua nggak tahu buat apa by the way ya ke sini terus nah sekarang bisa naik ke atas kan ya ada permukaan air yang baru dan di sini ada ketem dari sini apa oh ada kolong, nice. guys tadi ngomong-ngomong si moki yang di awal tuh bukannya dia nyari kualok ya hello little one it's good to see you here a long time has passed since I last left my hollow but you have given me hope kita membawa harapan guys. Nice. No, no the strength of the forest is near and something else too. A familiar stench. Stench? Stench itu kan bagus bro. Time is of the essence. We will speak again once we have found the wisp. Jadi kita, jadi di sequel ini tetap nyuruh kita untuk fokus nemuin wispnya dulu ya. Well, dia kembali tenggelam entah kemana. Dia tuh sebenernya gede ya kalau ku pikir-pikir ya. By the deh, kayak tadi pas cutscene tadi gue ngeliat suatu bunga dan itu bukannya bunga yang bisa dipakai buat ini nggak sih apa namanya? Ya, ya kan, benar kan? Nah ada bunga guys di sini guys. Kayaknya ini bisa dipakai buat kita hancurin dulu ya, pakai pelurunya si tanaman ini. Nah kan bener kan gue kan? Insting gue tuh jarang salah gitu. Coba kita pakai ini buat lompat, gue nggak tau bakalnya kemana ya. Uh, apakah kita bakal naik sini? No tapi gue nggak tahu sih itu buat apa by the way kita ke bawah dulu ya guys gue pengen lihat ada apa itu gue nggak tahu fungsinya si tanaman ini sebenarnya buat apa sih um, no? Uh, no no no no no no kita nggak bisa salah situ guys kejauhan kejauhan berarti kayaknya ada sesuatu yang emang harus kita lakukan dulu dengan bubble ini guys coba kita ke atas sih itu tadi tempat ini tempat kolok yang belum kita lewatin nah kan ada panjatan di situ kan ada nah, yang bisa kita back di sini nah sip terus oh kita disuruh naik ke atas kayaknya ya Oh iya situ ada tempat atas lagi guys Berarti kita bakal pakai bubble ini buat naik ya Let's go Hah Come on. Oke okay. Udah lah ini Minggirnya ke piping napa nah, sih Pake cara ke piping segala coba Nah ini juga sama aja jatuh aja mati Udah meledak sono Bledak Tur Sip. Let's go uh, Di bawah sini ada. What Ada semacam itu lagi dong ada bubble-bubble lagi guys, tapi gua nggak tahu gimana cara ngancurinnya by the way. Biasanya sih ada semacam meriam lagi di sini kan. Nah, tuh ada tanaman meriam lagi tuh di bawah sana tuh. Tapi ada keystone di sini gimana cara gua ke atas ya kalau gitu? Oh, kayaknya untuk dapetin keystone itu kita bisa mak kita bisa make dia buat kita bash ya gak sih? Let's go. Hmm Nah, dapat satu, oke. Okay. Nah, yang di sini kita kita misalkan kita hancurin dulu nih guys. Uh, ini nih nih bunga-bunga ini nih. Bunga -bunga ini, ini. ini bunga bisa dihancurin ya kan? Sip, dua. Let's go, ada bubble guys Tapi fungsi bubble, buat aku masih belum tahu. coba kita naik sini dulu ya Kita gue pengen lihat dulu gitu, di sini ada apa, by the way um, ya kita bisa naik ke atas sini Let's go, my friends Ada mana di sini? ancurin dulu Oh, di atas sana ada Ya, Ella Berarti mesti pakai cara yang sebelumnya lagi guys Kita mesti muter ke belakang guys tapi okay. Oh my god, oops Let's go Ini pakai grapple ya, bisa kan ya sebenarnya Nah, dapat yang kedua. Oke, okay, kita bakalan nemuin satu pintu yang bakalan kita pakai dengan Keystone Keystone ini guys. Tapi satu gue sih ada empat karena tadi kita udah nemuin tiga ya. Nah, minggilah kalian semua juga. Piting piting nggak jelas, anjir Oke, okay, let's go. Nah, kan kan ada satu pintu di situ guys. Tinggal pertanyaan adalah gimana cara kita bisa dapetin yang kesekian, yang keempat, uh, sorry tiga. Gue belum dapet yang ketiga ya by the way. Um, Kalau gitu kita coba naik dulu sini, Cannot Gak bisa ternyata guys Oh ini ada satu keystone lagi sini, yang ampun kenapa gue gak nyadar ya Nah berarti tinggal yang keempat guys Yang keempat ini harus pakai cara Seperti yang di sebelumnya guys Kita flap dulu bubble nya ke arah kanan Terus kita lompat dari kiri Ya flap dulu Oke okay, let's go Mesti agak-agak cepet ya berarti ini ya Nah kan benar kan Sip We got it Nice Udah deh Tinggal kita buka pintunya guys Yang di sebelah kanan sono Iya. Nah Kelar deh Insert keystone Nice Let's go Ganti dulu jadi spirit edge Karena gue gak tahu ada apa di belakang sini ya Let's go Apa ini Oh pohon skill guys Nice Press E to absorb the light Dapet apa ke dari sini Harusnya kita dapat satu skill yang bisa membantu kita di, nah bener kan di air kan, swim dash. You've gain a new ability plus CTL underwater to dash ahead or near surface to launch into the air. Oh, akhirnya kita bisa launching launching guys, mantap jiwa, gitu deh, mantap, gitu nah, asik gitu ini tuh. Nah kita musik ke sini guys, tempat yang tadi ya. Oke, okay, harusnya di sini. Nah kan ternyata di sini ada batu-batu guys. Kalau gua nggak tadi nggak, kalau gua tadi nggak dapetin speed sini namanya dash dash swim me gue gak akan nyampe sini guys no, no no no no no nah tempat safe tempat safe yang kedua kita kita dapetin guys what the heck is in here pasti ada pasti ada aneh-aneh nih yakin gue itu kamu mukul pada tanah di situ by the way let's see what the heck is in here terus oke okay, permukaan let's go um ya yeah. where are we nah harusnya kita bisa dapetin Orangnya di sini, guys. wis salah satu wistler di sini, apa ini? Something is wrong with Quailock. Hurry, ada sesuatu yang aneh dengan Quailock. What is wrong with him? Ini coba panas, ini coba perasaan gua doang, atau matanya Quailock itu bernyala, guys. Strength of the forest, akhirnya ketemu ya di sini, guys. That is wrong with you, Quailock. Kenapa para Moki sampai bilang dia bermasalah? What? Nah, itu dia, Strength of the forest. Oh, dimakan sama dia. La what? Ini bukan tanaman yang kita temuin di Watermill pertama kali ya kan sih? Oh my god. Apakah gua harus lawan atau gua serang? Coba kita. Ya, berarti gua mesti lari. Kenapa mesti lari dulu? I don't know. Let's go. Huh, salah, hampir gue mati dong Let's go my friend Wait. Astaga, ada tangan-tangan muncul dari bawah tuh Yo bro, hey. hampir kena Oh, berarti disini gue mesti nyelam kayak Let's go Aduh, nabrak lagi Mai. Ya elah ini ikan yang ngeganggu banget gak sih Let's go bro Oke, kita udah nyampe sini guys. Ada tempat buat nge-restore MP. Gue masih musik, -musik tetep lari, kan, ya? Oh, enggak. Kita sekarang lawan dia, guys. Let's go! Berarti kita mesti lawan kolok, dong, sekarang. Jadi niatnya dia apa, sih, Nyuri ini? Oh, tapi kan dia lagi dalam pengaruh si tanaman ini, ya? Bahkan penjaga hutan kayak kolok pun bisa terpengaruh sama tanaman kayak gini, ya, guys. Lucu juga, sebenernya. Ui. dimakan gua oh, enggak gua kira kali makan baru sampai sama lidahnya dia. wait let's go ah, ha, ha, ha. ah dia ketawa juga berjuang aja deh wait tidak kena eh ya masa kodok lebih cepat masa kodok lari lebih lambat daripada daripada kucing di air sih oh itu kucing atau bukan ya by the way kok easy lah warnanya ya? gampang banget sih lawan kolok lebih, lebih susah waktu lawan si moral, jadi kan, bandikan lawan Kualok. atau mungkin sebenarnya kewalok itu didesain buat kita dapetin pertama, lah. Kan? I don't know. And now, where the heck am I supposed to go? Oh, ada yang bisa kita panjat, ya guys. Let's go! Ini juga bisa pakai kita panjat talinya. Let's go lagi, mapain. Naik, kah kita? Ya, yeah, kayak kita naik, guys, karena di kanan itu tadi tembok, kan? Let's go! Nah, kewalok. Oh, dia udah sadar deh. Matanya udah nggak silver kayak tadi. Kalau dimatiinnya segampang itu kenapa nggak aku aja yang matiin dari awal ya waktu kita di watermill ya. Your light grows, little one. The strength of the forest is safe. Kekuatan hutan aman. We might not be able to undo all the damage, but we can still give Niwen a second chance. Ya, yeah, kita nggak bisa menghilangkan semua kerusakan yang terjadi. Find the Wisp, bring them together again, and the mochi Jangan bilang si Kolok mati. Watch over them for me. Watch over this land. You may be the only one who can. Ya, si Kolok mati. Tapi entah kenapa gue nggak tahu sedih sama kematiannya Kolok sih, meskipun dia sebenarnya pelindung hutan, pelindung moki Cuman, cuman menurut gue lucu sih dia niatnya mau. <laughs> Ya, yeah, sorry to break the sadness for all of you guys Maafkan gue karena gue menghancurkan kesedihan dan feeling kalian Tapi menurut gue lucu sih Dia harusnya jadi pelindung Tapi dia malah jadi orang yang ngebebanin sekarang kan Dan sekarang dia mati Terus ya, untungnya sih di Strength of the Forest. Saya balik ya Kalau enggak, karena kita nggak bisa Kalau enggak, kita bakal lebih ribet lagi guys Oke, okay. kita udah mengumpulkan 3 wisp Next, where the hell are we going to go? Dan sekarang kita kehilangan kolok, guys. Hanya untuk sebuah fragment cahaya ini, what the heck! Ya, yeah, this should be sad. Ini harusnya sedih, tapi gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa sedih gitu kan. Lost in Paradise, quest completed, defeat kolok. Berarti emang questnya kayak gitu, guys. Emang dari awal kolok tuh emang di, mau dimatiin sama game ini, what the hell, yo. Alright, guys. Berarti next-nya adalah kita bakalan mencari di ini nih, The Highest street Alright guys. Ya, yeah. cerita sejauh ini kita mengeksplorasi daerah barat. Daerah barat ya. Yaitu Lumapulis ini. Dan akhirnya kita menemukan Wisp. Sayangnya kolok terinfeksi. Ataupun, atau bisa gue bilang kayak terhipnotis ya. Sama tanaman-tanaman yang kita temuin di Watermill yang paling pertama itu. Yang kita diselamatin sama Weapon Master, si monyet-monyet siapa. Itu gue lupa namanya kan. Dan ya yeah guys. Besok kita bakalan nyari Wispnya lagi di Bowers Ridge, yaitu pegunungan. Ya, yeah. alright guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching guys, happy gaming, again. bye bye.